Allahu Allahu Allahu Allah. Dan Allah, Allah, Allah. adalah berita gembira bagimu para syuhada dan betapa cemburunya kami yang belum menyusul. Saudara Gus mungkin ada orang-orang yang membenci Islam berfikir bahwasanya dengan menumpahkan darah kaum Muslimin maka kami akan meninggalkan masjid, kami akan goyah dan kami akan tinggalkan Al Quran atau bahkan kami akan ketakutan dengan ancaman-ancaman seperti ini. Demi Allah, dari atas mimbar ini kami sampaikan bahwasanya kaum muslimin begitu tertumpah darah para syuhada tidak menambah kecuali keberanian pada mereka, tidak akan menambah kecuali semangat kami memenuhi masjid, tidak akan menambah kecuali kami kembali kepada kitabullah Allah Al-Quran, dan kami, yakin, kami makin yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara siiman Mungkin sebagian keluarga korban bersedih, bukan hanya sekitar di New Zealand, beberapa waktu lalu kita lihat pembantian umat Islam secara massal dibakar di Myanmar, di China berapa banyak korban di Palestina dan sebelumnya Sarayfo dan beberapa wilayah-wilayah yang lain. Mungkin di mata sebagian keluarga mereka sedih, tapi di mata kami yang sudah memahami secara hukum syar'i, ini berita gembira. Allah Subhanahu wa taala memiri para syuhada selalu dalam sejarah kata para ulama, peperangan jihad yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah dari zaman Nabi alaihi salatu wasalam, perang Badar, perang Uhud, Fathu Makkah, Hunain dan peperangan-peperangan yang lain termasuk akhirnya adalah tabuk sebelum meninggal Nabi alaihi salatu peperangan dipimpin oleh khulafa ar-rasyidin dan para khulafa khulafa yang datang setelahnya sampai terakhir dinasti utsmaniyah bahkan beberapa wilayah masih bergejolak seperti di filistin beberapa tempat yang lain semua itu jumlah syuhada jauh lebih sedikit daripada jumlah yang hidup karena, karena kata ulama karena memang Allah memilih siapa yang paling ikhlas siapa yang paling layak mendapatkan martsyahid itu maka Allah subhanahu wa ta'ala memilih mereka. Seakan-akan pedang, tombak, anak-anak dan peluru memilih siapa yang akan mendapatkan syahadat itu. Di Perang Uhud, di Perang Badar hanya 60 syuhada dari 314 orang. Di Perang Uhud hanya 70 syuhada dari 700 orang, kurang lebih 10% saja dan seterusnya, semua peperangan dalam Islam umumnya syuhada lebih sedikit. Kata para ulama, siapapun yang masuk di kancah jihad, kemudian benar-benar betul, betul dia niat untuk berperang, maka pastikan dia tidak akan mati kecuali memang dia menginginkan syahada itu. Meninggalnya Abdullah bin Haram, Amr bin Jamuh Ushabib bin Umair, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan beberapa sahabat nanggri duanullah alim ke perang Uhud, kerana mereka sudah bertekad dari malam harinya, berdoa sepanjang malam tidak tidur, berharap agar esok harinya mereka mati syahid. Orang-orang yang tidak meminta itu, maka tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari satu sisi, mungkin ada keluarga mereka yang merasa bersedih. Tapi sisi yang lain, kami cemburu melihat mereka kerana telah mendapatkan syahadah. Berapa banyak yang Allah janjikan bagi para syuhadah, akan kita dengarkan pada kesempatan kita kali ini. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, kita akan membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kekal ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat dalam surah Al Imran ayat 133 dimulai dari situ sampai ayat 150. Audo billahi rajim. Wasari'u ila maqfiratil robbi kum. Wajnetin ar rahsama watu al ar. Hidup dari mukmin dan berlumba-lumba kalian menuju kepada ampunan Tuhan kalian. Kalau punya dosa sekedar tahu bah, sebelum datang ajal dan menyesal dan kejarlah surga yang luasnya seluas bumi hanya dijadikan hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa surga kata para ulama di sini dikatakan kejarlah kata para ulama tafsir kejarlah apapun yang bisa membawa kamu masuk ke dalam surga termasuk puncaknya adalah mati syahid di akhir hidup di ayat 134-nya alladzina yunfikuna fis-sara'i wad-dara'ib wal qadimina al-bayda wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin Ciri mereka yang segera berlumba-lumba kepada ampunan Tuhan mereka dan surga. Di antaranya mereka sibuk menafkahkan harta mereka. Baik di waktu lawan, di waktu lapang ataupun sempit, kaya ataupun miskin. Mereka sibuk mengejar akhirat mereka. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Orang banyak memfitnah, menggiba, tapi dia justru mengontrol emosinya. Dan juga orang yang suka memaafkan orang lain. Maka Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Satu tiga limanya. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إذا كبر الله فاستغفر لذنوبهم وما يكفرون الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون dan juga orang-orang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau dosa. Atau mereka menganiaya diri mereka. Mereka ingat kepada Allah. Lalu mereka segera memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji mereka itu. Sedang mereka mengetahui. Artinya tawabatnya nasuhah. Mereka tawabat dari zina, dari riba, dari bohong. Mereka tidak mengulanginya lagi. Satu tiga enam. ولئيك mereka itu akan diberikan balasan ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedangkan mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. 137 telah berlalu sebelum kalian Allah maksudnya peraturan-peraturan Allah siapa yang patuh selamat dan siapa yang durhaka akan dihukum karena itu berjalanlah kalian di muka bumi. Perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang mendusakan para rasul. Ada Namrud di Babilonia, di Irak. Sampai hari ini Google tinggal diketik, peninggalan Namrud akan keluar semua sisa kerajaannya. Fir'aun di Mesir. Dan sekian banyak kaum Ma'ad yang ada <coughs> di wilayah Irak. Dan juga masih ada peninggalan kaum Thamud di wilayah Madan Saleh di Saudi. Allah SWT mengatakan sejarah ayat 138. Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Qur'an ini benar-benar penerangan bagi seluruh manusia bagi yang mau berakal dan membacanya dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, yang orang yang patuh. Lalu Allah sebutkan 139. Ini yang saya ingin titipratkan pada kejadian apa yang terjadi itu. Allah mengatakan wala tahinu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah. Jangan justru dengan ancaman terorisme seperti ini lalu mesti jadi kosong. Kalian tidak mau baca Quran, justru dicambukan untuk kembali kepada agama Allah. Dan jangan pula kalian bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, maksudnya orang-orang Muslim, jika kamu benar-benar beriman. Allah mengatakan satu empat puluhnya, Iyam saskum karhun, wakat massal qawma karhum midhlu, wa tilkal aiyyamu da'wiluha bainan nas, wa liya'alam Allahul ladina aman, wa yattakhina minkum shuhada. Allahul haywa hibbul zalimin, Biar jika seandainya di Perang Uhud Ayat ini turun pada Perang Uhud Seandainya di Perang Uhud Kamu mendapatkan luka hai muslimin Sesungguhnya kaum kafir juga Di Perang Badar telah mendapatkan luka yang serupa Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami gilirkan di antara manusia Agar mereka mendapatkan pelajaran Dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dari orang-orang yang kafir Dan supaya Allah mengambil dan memilih para syuhada Dan Allah tidak menyakui, menyukai orang-orang zalim -orang Kata ulama tafsir khusus ayat 140 ini berarti orang-orang mati syahid Allah pilih secara khusus Kerana ikhlas niat mereka. Satu persatunya. Wa <coughs> yumahhi sallahu alladheena amanu wa yamhaku alkaafirin dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka. Semua kejadian yang menimpa orang muslim apapun sifatnya akan jadi pembersihan dosa mereka dan Allah akan membinasakan orang-orang kafir. 142 Apakah kalian memira kalian akan bisa masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kalian Dan belum nyata orang-orang yang sabar Jadi Allah akan menguji siapa yang paling ikhlas Yang siap untuk pembela Allah Maka Allah akan pilih mereka satu empat tiga tamannunul kalian mengharap mati syahid sebelum kalian menghadapinya sekarang sungguh kalian telah melihatnya dan kalian menyaksikannya kata para ulama tafsir pada saat Nabi SAW dan para sahabat pulang dari perang Badr, maka seluruh orang-orang yang selamat dari Badr bercerita bagaimana malaikat hadir perang Badr, bagaimana para shuhada tersenyum, bau badan mereka mengeluarkan bau yang sangat wangi pada saat mereka meninggal. Maka sahabat-sahabat yang di Madinah penasaran dan pada saat terjadi perang Uhud. Perang Badr tahun 2 hijriah, Perang Uhud tahun 3 hijriah. Mereka semangat sambil mengatakannya Rasulullah, kami pun ingin mati syahid. Pada saat terjadi Perang Uhud, Allah Subhanahu SWT memuji mereka. Di awal peperangan mereka menang, di tengah-tengahnya mereka dikalahkan. Walaupun setelahnya di Perang Hamrat Azad, mereka memenangkan peperangan dengan izin Allah Subhanahu SWT. Pada saat itu, banyak kesempatan untuk mati syahid. Orang-orang kafir tinggal menusuk orang-orang muslim, bahkan memutilasi mereka. Allah mengatakan, bukankah dulu kalian mengharapkan mati syahid? Sekarang depan mata, kenapa kalian tidak buktikan itu? Lalu Allah mengingatkan satu empat empatnya. Tidak ada keraguan bagi seorang Muslim apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wama Muhammadun illa Rasulun Qur'ahalat min kablihi Rasul. Afaimmata uqutilan kalabtum alaqabikum. Wamiyin kalib ala kibay faniy dzul Allah al-shiyah. Wasyajidillahush-shakirin. Muhammad itu tidak lain hanya seorang utusan Allah. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang utusan. Apakah jika dia wafat dan dibunuh kamu murdat dan kembali ke agama hari ini? ataukah ke belakang murtad dari agama Islam, barang sahabat yang berbalik ke belakang murtad, maka ia tidak dapat mendatangkan muturat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Artinya pada saat itu, ada berita yang disebarkan, oleh ibnu Khami'ah, seorang kafir. Na'udzubillah, yang telah membunuh Musab ibn Rumah, dia menyebarkan isu kalau dia membunuh Nabi Ali SAW. Para sahabat sempat drop pada saat itu termasuk Mabin Khattab pun duduk di tanah, meletakkan pedangnya. Nanti setelah lewat, seorang sahabat yang mulia, Anasib ibn Nathir, yang kemudian dengan kencang dia memicu kudanya menuju ke pasukan kafir sendirian. Maka Umar mengatakan, wahai Anas, kau akan pergi ke mana? Dia mengatakan, Demi Allah, wahai Umar, aku mencium bau surga ada di sana. Aku mencium bau surga ada di sana. Tinggal aku menerobos orang-orang kafir dan mereka membunuhku, aku akan masuk surga. Lalu Umar mengatakan, wahai Anas, bukan kerana Rasulullah SAW telah dibunuh oleh orang-orang kafir. Kata Anas, kalimat, kata Umar, kalimat itu, tiba-tiba membangkitkan semangat kami kembali. Dia mengatakan, kalau memang Rasulullah SAW ter terbunuh syuhada sebagai syahid di medan per per per perang ini, maka bangkitlah kalian untuk syahid bersamanya. Maka kata Umar bin Khattab bersama juga dengan Muadid bin Muad Bersama dengan um, Sa'ad bin Mu'ad RA, dua sahabat yang terkenal keberaniannya menyusul. Sampai kata Sa'ad RA yang pada saat meninggal dia, arsnya Allah goncang Dia mengatakannya Rasulullah, kami berusaha mengimbangi Anas ibn Radha dan kami tidak mampu. Dan pada saat meninggal ditemukan, hanya potongan-potongan badannya saja yang dikenali oleh adik perempuannya. Lalu Allah mengatakan saat 145 menjelaskan kepada kita, bagi muslimin yang masih takut untuk mati, apalagi mati syahid. Ini semua adalah ketakutan yang dimasuki oleh waswas syaitan, karena memang orang pasti akan meninggal pada saat itu. Tapi mulialah orang yang meninggal syahid itu sendiri. Allah mengatakan satu empat lima nya. Womakan alinapsin antamu ta'in labi idnillahi kita abma ajalla. Womayurid thawabat dunia nutihiminha. Womayurid thawabat akhirat nutihiminha. Sana jis syaki, wasana jis syakirin. Siapa? Semua jiwa, semua yang bernyawa tidak akan mati keluarkan dengan izin Allah. Kita biar keluar berperan, biar berhadapan sama musuh, biar lagi dalam keadaan bagaimanapun tidak akan mati kecuali ajalnya sudah datang sebagai ketetapan yang telah Allah tentukan waktunya barang siapa menghadapi pahala dunia dia hanya ingin mengejar kehidupan dunia niscaya kami berikan kepadanya kebaikan dunia itu dan barang siapa menghadapi, menghadapi pahala akhirat maka kami akan berikan kepadanya pahala akhirat dan kami akan memberi balasan orang-orang yang bersyukur 146nya wa kayyin min nabi'in qala la mahurib biyun kathirum wahanu dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama. Mereka sejumlah besar dari pengikutnya. Yang bertakwa, yang patuh. Mereka tidak merasa menjadi lemak kerana bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. 147-nya. وَمَكَانَ قَوْ لَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُ رَبَّا نَكْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَعْبِدْ أَقْدَامَنَا وَانْسُرْنَا عَ ini doa yang dianjurkan, dibaca dari zaman Nabi SAW sampai hari kiamat nanti Bagi orang-orang mumin yang sedang diuji Tidak ada doa mereka pada saat mereka sedang menghadapi musuh Menghadapi cobaan kecuali mereka mengatakan Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami Artinya kalau kami takut, berarti ampuni dosa kami itu ya Allah Dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami Dan tetapkanlah pendirian kami Dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir 148 dunia, Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia Dan pahala yang baik di akhirat Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan 149-nya Ya ayuhal amanu In tuti'u alladhina kafaru yaruddukum alaqabikum fatanqalibu khasirin Hai orang-orang beriman Andai saja datang kepada kalian teror, ancaman Apa saja? Jika kalian mentaati orang-orang kafir itu Yang tadinya memenangkan rasa takut di tengah-tengah umat Islam niscaya mereka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran Lalu jadilah kalian orang-orang yang rugi 150-nya Balilladhina ma'balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin tapi ketahuilah ikuti Allah saja Allah sebaik-baik pelindung dan dia sebaik-baik penolong Kita tutup dengan satu di masatunya yang Allah berfirman sanulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraq billahi ma lam yanzir bi sultana wa ma'wahum annar wa bi'sama'adz zalimin dan akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut disebabkan mereka telah berprasangka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak pernah menurunkan keterangan tentang itu tempat kembali mereka adalah neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang yang zalim Saudara ku orang-orang yang mati syahid banyak sekali. Bisa mati di medan perang, bisa juga mati dengan cara yang lain. Sebagaimana cukup banyak ditanyakan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari kepada para sahabatnya. Siapa yang kalian anggap orang mati syahid? Maka mereka mengatakan yang mati di medan perang ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu syuhada umatku sangat sedikit. Ketahuilah, siapa yang meninggal kena penyakit perut, siapa yang meninggal kena penyakit pohon atau pes, dan siapa yang meninggal karena membela dirinya, membela keluarganya, membela hartanya, maka semua itu dihitung mati syahid.